Bapak Ibu nama saya Aji Sebastian Naihun. Saya bersekolah di SD BTA Taman Cibodas. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirimkan malaikat. Terima kasih tim Asak dan para donatur. Tuhan memberkati. Perkenalkan nama saya Desi Putri Natalia. Saya bergabung di ASAK e, sejak e, 2017, di mana saat saya berada di kelas 1 SMP. ASAK adalah rumah kedua bagi saya. Karena ASAK, saya dapat bersekolah. Dan terima kasih untuk para donatur serta pengurus ASAK lainnya. Cita-cita dan harapan saya untuk kedepannya adalah saya ingin menjadi orang sukses agar saya dapat melanjutkan para donatur untuk membantu anak asak lainnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, nama saya Maria Sentia Warski Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan di mana saya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan juga para romo dan seluruh umat yang ada di gereja hati Santa Perawan Maria Tabernoda. Saya pun tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada para donatur dan juga pengurus Asak. Saya sudah mengenal Asak lebih kurang 6 tahun yang lalu di Gereja kita, Gereja Hati Santa Perawan Mar Maria sudah sangat peduli meneruskan dari keuskupan Agung Jakarta. Saya sangat senang karena keuskupan Agung Jakarta kita sangat peduli kepada anak-anak yang putus sekolah kita di paroki meneruskan kembali pedulian dari uskupan untuk anak-anak di paroki kita. Semakin giat belajar, semakin bersyukur dan menghargai kesempatan emas ini. Terus berjuang untuk masa depan kalian. Tuhan memberkati. Amin. Selama ini biasa saya telah mengunjungi beberapa rumah dari beberapa anak anak-anak uh, asak yang sudah kejuni untuk mengetahui kehidupan dan latar belakang mereka supaya mereka benar-benar mendapat bantuan yang pantas dari orang-orang atau dari kita-kita yang benar-benar punya hati yang besar untuk berbagi. Banyak suka dan duka dalam mengelampingi anak asak, bahkan orang tua asak. Uh, misi asak sangat jelas, uh, menghantar mereka ke masa depan yang lebih cerah. Semangat ASAK menghidupi karya pelayanan saya Dan perjuangan mereka menyemangati para penyantun dan donatur Semoga ASAK senantiasa ada untuk mewujudkan mimpi anak bangsa untuk meraih asa Salam ASAK Saya Lena, pengurus ASAK Saat ini saya berada di antara mereka Bicara tentang persaudaraan terkandung makna bahwa kita menjadi manusia yang mau hadir bagi sesamanya, saling memberi ruang atau perhatian satu sama lain. Menjadi saudara berarti menghormati satu sama lain dan menyadari bahwa kita semua sederetan. Tuhan memberi. Indonesia, kami akan terus belajar agar kami menjadi pintar siap menyongsong masa depan bersinar. Ayo sekolah, ayo kuliah, bersyukur masih diberi kesempatan. Ayo sekolah, ayo kuliah untuk menggapai cita-cita. Terus bertumbuh bertumbuh berbuah dalam iman pengharapan dan cinta mewartakan suka cita Injili berkarya. Bahan.